sahabat Aiting Nisius dimanapun kalian berada Jumat melibur bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting-Ting bagi sahabat semua yang mau menemukan channel ini jangan lupa like comment serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate date mengenai Ayu Ting-Ting dan informasi pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, cantik luar biasa! Pagi ini kita disuguhkan dengan yang manis-manis nih, ya. Di sini, mimin akan memberitahukan nih. TikTok terbaru ala Ayu Ting Ting bersama Bill Tia. sambil riburan ya hamin tiga nih hamin tiga lebaran mereka masih berada di Bandung pemirsa lagi jalan-jalan lagi holiday bersama seluruh keluarga The Rozak Family ya Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga Bilki serta seluruh keluarga lainnya. Pada sahabat semua, Minajin izin, walfeizin, mohon maaf lahir dan balik. Dan selamat menyaksikan TikTok terbaru Ayu Ting Ting bersama Bilkir sedih hari lebaran yang ketiga ini. Oke sahabat, jangan lupa ya di like dan di komen serta di share agar channel ini semakin berkembang serta selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayo Ting, -ting. Serta informasi-informasinya real ya, tidak ada gosip sana sini. Oke sahabat, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali dan selamat bersyawalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice, nice,